Dalam video ini, kami akan menunjukkan cara mengatur Ultima Farm agar farm Anda bisa segera mencetak koin untuk Anda. Buka aplikasi Ultima Farm di smartphone Anda. Masukkan alamat email dan kata sandi Ultima Farm Anda. Konfirmasikan persetujuan ketentuan penggunaan dengan menggeser saklar toggle dan klik tombol sign in. Buat kode PIN baru Untuk mengingatnya, tulis kode PIN Anda di selembar kertas Konfirmasikan kode PIN baru Anda Harap untuk selalu mencatat dan menyimpan semua data Anda Buat kunci sidik jari bila perlu Ini akan membuat proses masuk ke sistem jauh lebih cepat dan mudah. Buat kode pin transport. Kode pin ini dibutuhkan untuk memulihkan Ultima Farm Anda. Ini adalah kunci pribadi Anda. Untuk menyimpannya, cetak di selembar kertas. Konfirmasikan bahwa Anda telah mencatatkan kunci pribadi dengan menggeser saklar toggle dan klik tombol Back to Farm. Ultima Farm siap melipatgandakan koin Anda. Aplikasi Ultima Farm perlu dihapus dan diimpor lagi untuk verifikasi. Unduh lagi Ultima Farm Anda. Masuklah dengan alamat email dan kata sandi Ultima Farm Anda. Buat dan konfirmasikan kode PIN. Pilih kode QR melalui kamera atau masukkan 66 karakter. Pindai kode QR dengan bantuan kamera. Masukkan kode PIN transport yang telah dibuat sebelumnya. Ultima Farm Anda berhasil diimpor dan siap melipatgandakan koin Anda